Yang ini nih, Ump Boyada itu gini, teman-teman. Gini dia itu kalau 2, 3 peluru atau 4 peluru dia tuh langsung pecah kepalanya, teman-teman. Kalau nggak percaya, kalian boleh upgrade sampai ini sih, unggah itu udah semek-mek mungkin. Kalau bisa, kalau mau coba itu di training, kalau nggak di training sih. Halo teman-teman, balik lagi bersama Gue Koi Santuy. Koi ya, Koi Santuy, kali ini bakalan melukis hmm, meluki senjata ya. Mudah-mudahan sudah pesan permanen. Lihat apa ya senjatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Sen -oh. Ternyata dapat pamas, 7 day, tujuh kali, ada, nah, berapa apa apa dah takdir, takdir, takdir, takdir, takdir, Oke, gue mau jelasin kalau senjata upgrade tan yang ini nih, UMP boyahda itu gini gini teman-teman. Dia itu kalau dua tiga peluru atau empat peluru, dia tuh langsung pecah kepalanya teman-teman. Kalau nggak percaya kalian boleh upgrade sampai ini sih, nya tuh udah kemek-mek mungkin kalau bisa kalau mau coba itu di trending kalau nggak di training sih di touch match ya training aja training lain hmm, hmm, hmm, hmm. pengen terjadi tapi kalau si bocil wawan belum main ya kalau yang kawan-kawan sih sama si bocil wawan sih nah ini nih ini tuh sakit sekali teman teman isi isi dulu silent oh itu kuras level 3 pro grip pro gripnya udah wih lalu ya kalau WIP ini pakai dapat ratingan 99 plus nah udah terus ditambah dia mau kemarin malam sih sebenarnya dia mau menge-review ini nih. sekar top up nya dia sekar cubi Wih, di itu tuh banyak sekali kubi topnya sendiri. Kita langsung aja kita fight. Kita match aja. Hmm? Aduh, sakit kali bro. deh nah. mati. Man koyokan. Ya gue mati dulu Nggak apa, apa sih. Langsung aja teman-teman. 2 3 peluru mati dia. menyebutin palamu menyebutin palamu time aku nyangkut lagi aku nyangkut, nyangkut mana lo mana lu, mana keluar juga Sia, sia, sia. ini allah gimana ya eh, teman-teman itu dia tuh apa ini lagi dihampa eh, lagi waduh teman-teman itu kecelakaan nih ada dua orang ya. kejadian kepanasan eh. Juga, kepala eh, oke, dia pakai SPD baru tiga ya, teman-teman. Menurut kalian gimana sih tentang UMP Boyah Day Itu, tolong komentar ya. Mentar di bawah, like, dan share ya. Kalau menurut kalian bagus. Ya, Serius aja sih. Oke. Oke, gue Koi. Koi, santai Sampai jumpa. Di video selanjutnya. Bye bye.